Tidak wow. ada wow. wow. wow. wow. wow. wow. wow. to you เอาโทษนะเรื่องนี้เลยลือลือลือลือลือลือลือลือฮูฮีฮีฮีฮูฮูฮีฮีฮีฮูฮูฮีฮีฮีฮูฮูฮีฮีฮี <laughs> <laughs> konsen oh, gara-nya Mang belum doa Aku tuh cuma ni anca. Jangan lupa itu kamu dia apa itu boleh boleh boleh boleh perlu lagi? masuk yang di menuju kita rilis segini kita rilis aja alhamdulillah nah, rilis <laughs> mau Uh, uh, aneh, aneh. Yeah. Yeah. Oh, oh, Allah. Ya apa? Ayo, itu ipar dari orang, Tod nang, kayak. ya. Kalau berita yangku kan, deh hmm. sayur. Hmm. Oh, masuk! Oh, la... ah, well, oh, ini Oke. Ya. masih nilai ya ini harusnya enggak nggak 이렇게 이상한 게 ya <mukil> Aduh. Anyway, Aku pengawat kapan sekali ya mau jangan sayang Tapi kalau kita yang bahaya. Wah, oh, oh, Iya. Neng kita neng,